Di video sebelumnya yang sudah para sahabat tani saksikan harus ditembus ke pematangin Kesalahan yang pertama kurang sempurnanya penutupan saluran air dari pintu Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama channel Mandor Tani yang mana channel ini menampilkan cara bercocok tanam. Apa kabar semuanya para sahabat tani? Semoga saja dalam keadaan sehat walafiah, murah rezeki, barokah rezeki, barokah umur, dan juga senantiasa mendapatkan sobat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Episode kali ini channel Mandor Tani menampilkan kesalahan cara tanam pada lahan yang akan ditanamin jagung. lahan ini sudah ditanamin jagung para sahabat tani. namun ada beberapa kesalahan-kesalahan yang pertama kurang sempurnanya penutupan saluran air dari pintu utama. juga ini tidak ada saluran pembuangan. Di sini ada tapi kurang sempurna para sahabat tani. kurang sempurna kurang sempurna maksudnya hanya dibuat asal-asalan lihat kurang dalam para sahabat tani. akibatnya biji jagung atau benihnya tidak ada yang tumbuh sehingga harus dilakukan Penyulaman atau tanam ulang. Nah, di sini sudah terjadi kerugian karena harus membeli bibit dan membayar biaya tanam. Nah, ini para sahabat tani ada yang tumbuh. Ke para sahabat tani, tonton terus ya video ini. Barangkali ada ilmu yang bermanfaat. Dan jangan lupa pula like, komen, dan subscribe Kesalahan selanjutnya Di lahan ini Kurang dalamnya Saluran Pembuangan airnya Ini sahabat tani Hanya Dilakukan Dengan cara yang Sembarangan Atau Kurang betul para sahabat tani akibatnya tanaman di sekitarnya atau bibit jagungnya menjadi busuk tidak ada yang tumbuh satu biji pun bisa disaksikan dan di area ini sudah mulai ada yang tumbuh karena tanahnya agak tinggi nih para sahabat tani. Tapi banyak yang tidak tumbuh. Kita lihat bagaimana saluran pembuangan airnya ini menggenang airnya para sawah tani. Kurang sempurna. Para sahabat tani, ini dibiarkan tertutup. Seharusnya sampai di sini para sahabat tani, ditembus ke pematangnya. Seperti di video sebelumnya yang sudah para sahabat tani saksikan, harus ditembus ke pematangin. Ini pun juga sama para sahabat tani, kurang dalam juga. Akibatnya, ini air menggenang di mana-mana. Kita ikuti jalan airnya. Tidak ada yang tumbuh juga bijinya, jagungnya. Ini saya juga susah ngambil videonya karena beceknya, para sahabat tani. Ini kita ikuti ya. Saluran pembuangan airnya Ini para sahabat tani Tidak ditembus ke pematang Sekali lagi Tidak ditembus ke pematangnya Jadi air itu Mengalir kemana-mana ini Sampai menggenang Ini pun kalau tidak diatasi Bibit jagungnya yang sudah tumbuh Akan menguning atau bisa mati juga para sahabat tani Para sahabat tani inilah contoh selokan pembuangan air yang betul Kita ikuti Menembus sampai ke pematang Menembus ya, sampai ke pematang sangat dalam ini, jadi airnya deras mengalir. Dan ini kita saksikan hasil dari pertumbuhan bibitnya sempurna, para sahabat tani. Kalau selokan pembuangan airnya betul, ini sempurna kita dekatkan kameranya ya biar para, para sahabat tani jelas ya demikian para sahabat tani uh, video yang dapat mendor tani tampilkan di episode kali ini jangan lupa sekali lagi like, komen, dan subscribe Terima kasih atas perhatiannya, semoga para sahabat tani sejahtera selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.